Aduh, telat. Saya doakan, biar dapat jodoh. <laughs> Bapak juga berminat. Allah <laughs> bilang aja jangan malu-malu kalau memang perlu. <laughs> Lagi kita kemari rame-rame juga nggak pakai malu-malu. Nggak -malu. <laughs> usah deh, Bung. Biar aja. Barangkali nasib saya memang harus begini, ngebujang terus. <laughs> Maklum. <laughs> Ya namanya supir taksi. Patungan nih, ya. Ah, biasa. Selamat deh. Adebah. Pak. Ketunya, Pak. Ya. Siang, Pak. Silakan. Siang, Pak. Silakan, Pak. Halo, Non. Halo juga. Siang, Pak. Dalam hal memilih jodoh, kita harus memakai kepala dingin. Anda semua sudah paham kan Perhatikan pasangan Anda dengan teliti Hati-hati Yang seksama dan waspada Jangan terburu-buru Anda harus ingat Pasangan kita itu Akan menjadi teman seumur hidup Dan bukan sekedar teman kencan ah. Untuk beberapa hari nah, nih, nih, nih. Nih, Itu bukan kartu Pak. Eh, nah. Tidak bisa pak Ini bukannya bisa, sapu tangan buat yang sudah berkenalan dari tadi, nggak apa-apa kan? Kalau menahan rindu sebentar, <gif> siapa tahu setelah acara ini justru ganti sasaran. Pokoknya bisa diatur deh. Maaf, ini bos saya, datang di sini sebagai tamu penting. Tolong pak? Tidak bak. bisa itu, pak. Ini orang penting. Ayo nggak mau masuk kemari? Tolong bapak harus berupa tanda pengenalan. Bisa kan? Ini. <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> TV. <tis> Saudara Dono Indro Kasino, anda salah tempat. Bro, bicara sangat lama. Tenang, tenang. Semuanya harap tenang. Pokoknya, saudara-saudari yang sudah capek-capek datang ke sini, nggak bakal kecewa. Nah, sekarang sudah siap semua? Sudah. Ya. Baiklah, kita mulai. Ya. Ah! Aduh, aduh. Eh, mau siapa? Ya, aduh, siapa? Pilih yang mana? Mas, ya saya kalau gua pilih yang baju putih biru, bibirnya ngumpul kayak ikan mas koki. Kalau saya pilih yang baju hitam, wajahnya imut-imut. Jangan saudari-saudari sekalian tenang, tenang harap tenang semuanya sekarang kami persilahkan Anda untuk menuju ke ruang komputer yang berada di sebelah kiri Anda silahkan ya. ayo ayo ayo ayo, ayo. Aisyah ay, saja ayuno. Ah. di situ ini orangnya. Ini yang tadi nih. Nih nih. siapa nih? Harus sabar kan Nah, ya. nah, ya. ini dia ini bakal bukan lagi rambutnya kayak kamu. kamu juga nih ini. Ya. Dono telahir hilang. Aneh, siapa? Oh, itu saya nih. Aduh. Saudari Rita, saudari Rita, saudari Rita, pasangannya Dono, pasangannya Dono, pas hmm? oh, oh, dono, mana Dono? enggak tahu mana ya? That you love me